dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu mengabarkan kabar terbaru kabar bahagia dari idola kita Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada kabar yang sangat membahagiakan mengenai single barunya Bunda Lesti ya alhamdulillah untuk single terbaru Lesti Sekali Seumur Hidup official musik video sudah masuk di trending satu untuk umum dan masih bertahan sampai saat ini persabaran ya dan untuk musik trending 2, Masya Allah 1 dan 2 di Indonesia Kita bangga karena dukungan memang luar biasa dari Lesti Lovers, dari lovers, dari Leslar Lovers Yang selalu kompak dan selalu solid mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita Untuk umum, persahabat ya, kita pertahankan di trending nomor satu. Kita terus semangat optimis persahabatnya bisa bertahan dan viewersnya juga semakin naik Alhamdulillah ya terbukti kekompakan dan kesulitan kita semuanya berikutnya disimak juga persahabat ya selain satu dan dua di Indonesia kita lihat persahabat ya ternyata trendingnya di berbagai negara hingga enam negara loh persahabat yang berikutnya selain Indonesia ada United Arab Emirates dan selanjutnya ada dari Singapura trending persahabatnya lagu Bunda lesti. Dan kita lihat juga Hongkong pun trending 42 untuk umum, Taiwan 47, Singapura ternyata trending juga untuk umumnya di trending 50. Dan kita lihat juga lagu Leslie trending di World Wide, Masya Allah trending di dunia nih persahabat ya. Di urutan ke-23, trending World Wide Music di urutan 99. Wow, Masya Allah banget ya. Single terbaru Leslie sekali seumur hidup masuk ke daftar jajaran trending umum dan musik di 5 negara yaitu Indonesia, UAE, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura. Luar biasa banget ya, pokoknya bangga dan sekaligus bahagia punya idola yang banyak dukungan dari orang-orang baik yang selalu tulus mensupport idola kesayangan dan selanjutnya juga persahabat ya Bunda Lesti kita lihat di situ mengucapkan tentunya syukur Alhamdulillah Masya Allah katanya tuh Bunda Lesti ya Masya Allah Alhamdulillah kata Bunda Lesti bersyukur lagunya banyak diminati oleh semua orang Masya Allah banget ya, selamat untuk Bunda Lesti Trading satu, kalian memang luar biasa banget ya Little Lovers, mudah-mudahan semakin solid dan kompak Berikutnya juga persahabat ya, kita mendapatkan cidukan vitamin semalam dari Papa Bilar Ternyata ada yang malam mingguan ya persahabat ya Masya Allah Tentunya, Tentunya kita merasa bahagia sekali dengan idola kesayangan kita Mudah-mudahan mereka selalu sehat bahagia, rumah tangganya langgeng dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Selanjutnya disimak juga ig igasnya Bunda Lesti semalam yang merepost kembali postingan dari Kak Sandy Puramasari. Sebelumnya di sini persobat ada pertanyaan ya untuk Kak Sandy. Bu Sandy waktu itu yang bikin hati yakin berhijab itu apa? Katanya tuh. Kita lihat dan simak jawaban dari Kak Sandy. Waktu itu aku galau kan pengen berhijab, tapi ragu. Lalu Allah kayak kasih aku petunjuk: setiap aku punya brand ambasador baru, selalu yang berhijab. Kayak waktu itu, memilih Ola, Ramlan, Lesti, Kejora, Aura, Hermansyah terus mantepin hati. Wow! Bunda Lesti aja di tag persahabat ya Ini terbukti bahwa Bunda Lesti Salah satu orang yang menjadi inspirasi Kak Sandy Purawasari Untuk memantapkan diri berhijab Masya Allah Bunda Lesti Selalu menjadi contoh baik ya untuk semua orang Mudah-mudahan sehat selalu bahagia selalu untuk Bunda Lesti Amin Berikutnya disimak juga di unggahan IGN-nya Papa Bilar jam yang lalu persahabatnya memposting sebuah tentunya video atau lagu Lesti Kejora dengan judul Sekali Seumur Hidup dan kita salvok nih kalimat yang dituliskan atau diposting oleh Papa Bilar Alhamdulillah trending satu, keren Lesti Kejora wow, Masya Allah banget ya dukungan, bentuk support yang diberikan dari sang suami untuk Lesti Kejora masya Allah banget ya, bangga Punya idola yang sangat menginspirasi untuk orang-orang di luar sana. Jangan suka memfitnah, jangan suka merendahkan orang lain, persahabatnya ya, karena Bang Imin melihat di kolom komentar banyak sekali tangga-tanggapan yang menyudutkan Papa Bilar. Jangan sok tahu tentang Leslar, persahabatnya ya, karena Rizky Bilar itu selalu mensupport selalu mendoakan dan selalu mendukung istri tercintanya. Jadi, untuk Markona. Hati-hati bersosial media Jangan sampai hati seorang kau sakiti, persahabat ya Karena jari jemari kalian Itu akan tentunya kembali ke kalian Semuanya yang selalu memfitnah Jadi kita harus selalu optimis sebagai fans sejati Tetap dukung, tetap support yang terbaik Buat karya-karya idola kesayangan Lesti dan Rizky Villa Berikutnya persahabat simak juga ini diunggahan Dangdut Akademi Indosiar mengabarkan bahwa besok malam hadir nih persahabat ya. Besok malam, Senin, malam Selasa akan ditayangkan Dangdut Akademi 5 di Indosiar. Ini keseruan nih persahabat ya. Ada Bunda Lesti, ada Abang Fatih. Pokoknya seru banget, jangan sampai ketinggalan. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar akan tayang dangdut akademi 5 ini juga acara yang paling ditunggu oleh warga konohan nih persahabat ya tetap support tetap doakan dan tetap dukung yang terbaik berikutnya persahabat kita simak juga diunggah di nya bang boril satu jam yang lalu persahabat ya di sini mengunggah video lagi di perjalanan dan ada sebuah kalimat Bismillah semangat pagi wow sampai pagi nih persahabat ya mudah-mudahan selalu sehat untuk tim. Tetap kompak, tetap solid ya, tetap semangat buat Bang Boril selalu menyuguhkan kabar-kabar baik dan pastinya vitamin bahagia untuk warga Konoha. Kita juga masih menunggu cidukan vitamin terbaru berikutnya, jangan kemana-mana terus ikuti channel Divatif yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar tentunya.